Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Alul Rahman di video kali ini saya akan memberi tips kepada kalian semua supaya bermain PUBG no delay tidak delay ya ya langsung saja kalian buka pengaturan Lalu kalian cari yang namanya alat serbaguna dan gestur dan gerakan, lalu matikan screenshot 3 jari, karena itu sangat berfungsi sekali ya. Dan jika lo sudah matikan screenshot 3 jari, kalian ke layar belah, dan matikan juga pusat ke atas dengan tiga jari ini ya, dimatikan saja. Terus kalian download yang namanya touchscreen perbaikan. Di PlayStore, kalian klik tulis touch screen ya, ya. Ini touch screen perbaikan. Jikalau kalian sudah download, ya langsung saja kalian buka, ya. Karena saya sudah mengklik, mengklik atau memencet tombol "Mula", saya sudah tidak bisa lagi, ya seperti ini, tidak diperlukan anda baru saja reparasi layar sentuh anda menggunakan aplikasi ini anda tidak perlu melakukannya lagi teman-teman dapat melakukan perintahnya saja ya, sangat mudah sekali kok, jika lo sudah kalian keluar dari aplikasi ini dan langsung saja menuju game PUBG mobile nya Sudah lebih, dan saya akan mengetesnya terlebih dahulu di training. Kita langsung saja masuk ke mode training. Nah, kita ambil senjatanya terlebih dahulu. Saya akan mengambil senjata M4 ya. Nah, ini terus mengambil tas dulu, ambil tas peralatannya, oke. Terus vertikal, baik terus. langsung saja ya teman-teman yang bisa kalian lihat sendiri lancarkan kalian akan merasakannya sendiri silahkan ikuti cara ini saya sudah bermain sekali sentuhannya itu rasalah lah kanan kirinya baik kita langsung saja keluar ya dan langsung saja ke mode arena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 Blue team victory!